Ya, Al alamin, Baiklah persahabat untuk mengawali Perjumpaan kita di pagi hari ini Kita lihat persahabat ya Tentunya momen spesial BBL Saat bermain dengan Bibi Guzel Pasti semua warga Konoha Memang sangat-sangat banget Merindukan Merindukan kekiutan Kegemesan dari BBL dan Bibi Guzel Mudah-mudahan persahabat ya Tentunya BBL Selalu diberikan kesehatan Doa-doa baik dan henti-hentinya kita berikan setiap hari Untuk Leslar Family Masya Allah, mudah-mudahan menjadi anak yang saleh Menjadi kebanggaan Kedua orang tua, amin Kemudian, persahabat disimak juga Berikutnya Ini ada cidukan juga, persahabat ya Saat Bunda Lesti Tentunya berkuda, dan kita lihat juga Ada Papa Bin juga Naik kuda, Masya Allah memang Dua-duanya memang luar biasa, persahabat ya Mereka memang selalu bikin Kangen Selalu saja ngangenin, Masya Allah banget Mudah-mudahan sehat terus Let's family Semoga Rukun bahagia rumah tangganya Dan semoga selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Kita lihat persahabat di kolom komentar Begitu banyak respon yang diberikan Di antaranya persahabat dari akun Leoni2889 mengatakan mereka tuh ngangunin banget, apalagi ada abang Eldu bikin makin kangen katanya, Masya Allah. Ada juga persahabat tanggapan lain dari akun Instagram. Nenden Permana mengatakan rindu berat. Wah, ternyata warga Konoha lagi pada rindu dengan Leslar. Udah-udahan bersahabat, hari ini ada kejutan, ada vitamin yang kita dapatkan dari Lesti dan Rizky Villa. Selanjutnya bersahabat disimak juga diwengkadi guysnya Maruah MC, 7 jam yang lalu. Ini tepatnya persaingan semalam, menginformasikan bersahabat ya bahwa malam ini bakal ada kejutan stesen dari Papa B yang akan ikut bertanding main sepak bola bersama tim Marwa. Ini merona 4 persahabat ya Ini info semalam, besok live di Youtube Marwah Wow, malam ini bakal ada live di channel YouTube-nya Marwah Kita lihat susunan pemainnya Ada Papa B, Mario, Novel, Abel, Edo, dan Bang Dedi Bilar Wow, Masya Allah para sahabat Papa B akan tentunya memberikan kejutan malam hari ini Bakal ada live di channel Youtube-nya Marwa FC Jangan sampai ketinggalan persahabat Karena ini kejutan banget untuk warga Konoha Setelah kemarin persahabat ya Tentunya warga Konoha memang kekeringan vitamin banget Walaupun hanya sedikit saja vitamin dari Bunda Lesti Persahabat tentunya kita selalu mendoakan yang terbaik Buat idola kesayangan kita Kemudian juga persahabat kita simak Di unggahan MC FC selanjutnya Kalau ini mengunggah persahabatnya Informasi juga bahwa semalam Itu ada pertandingan sepak bola Klub kesayangannya Papa B Tim Liverpool Kata admin Marwa FC Jangan semangat Tetap menyerah kakak Badai pasti berlalu Nama Rizky Pilar di tag nih persahabat ya. Ternyata semalam juga Ternyata ada yang menyaksikan langsung ya Pertandingan Liverpool Wow, tim kesayangan banget nih Mudah-mudahan tim kesayangannya Pak Bambi Selalu memberikan yang terbaik ya Kita selalu mendoakan Yang terbaik untuk Lesnar Family Selanjutnya kita lihat juga bersahabat Kali ini di unggahan 3D Entertainment Memposting Sebuah karya Lesti Kejora Best of Lesti Yang pertama adalah lagu Kejora Berikutnya, yang kedua ada lagu Bawa Aku Ke Penghulu Yang ketiga ada lagu Zafin Layu Yang keempat ada lagu Ada Cerita Yang kelima ada lagu Tirani Yang keenam ada lagu Bismillah Cinta Yang ketujuh ada lagu Kelepas Dengan Ikhlas Yang kedelapan ada lagu Egois Yang kesembilan ada lagu Sekali Seumur Hidup Dan yang ke sepuluh adalah Kuletera Ternyata ini kumpulan lagu Best of Lesti Kejora yang siap menemani kamu dalam beraktivitas. Dengerin selengkapnya di channel Youtube Ridian Entertainment, persahabat. Streaming terus ya untuk lagu-lagu Bunda L. Semangat mudah-mudahan terus berkarya Bunda Lesti dan memberikan karya terbarunya dan selalu menantikan kejutan soal karya dari Lesti Kejora. Kita simak juga di beberapa tanggapan komentar. Begitu banyak respon yang sangat positif di antaranya dari aku Lesti Al-Fatih, Anuskar mengatakan Hafal dan suka semuanya Masya Allah, semoga ada lagu karya-karya terbaru dari Lesti, amin Doakan ya, semuanya memang menunggu lagu barunya Bunda El Kalau sudah launching, Bismillah trending dan siap booming untuk single Bunda Lesti Keciora Ini Masya Allah, dukungan semakin banyak